Mata 마커 미소 Mata 마커 mata 마커 미소 으 ya. Untuk tidak lagi jatuh hati Setelah purnama demi purnama Aku tak jua henti menanti Kita memutuskan untuk mencoba Seberat apapun hidup Sehebat apapun perbedaan Kita memutuskan untuk mencoba Kata-kata terindah kita adalah Kau dan aku saling mendoakan kita tak mampu mendefinisikan apa yang kita rasa kita berdua hanya tahu bahwa ini indah walau tak bernama Pak nih apa Bu nih? engkau tak ada Telo atau tak godok ke arah ya aku pengen mangan burger Bu nih Walah pak nih, pak nih bergeropot to, menggena oh, lo beras kalau kue rakwa tuku, kue arman berger kau ngelondo. Lah bambang kok dong kirim tau bunyi? Bambang ki lo sopo pak. Bambang ki ya nak edw kok lali ya bunyi ki? Lah lah, jeneng jenengnya Wahyu, ngono lo kok bisa bambang kapan Menteri, nak metri lah mau leh jeneng ki? kok ganti tau bunyi? Lah jenengnya Wahyu, senjeneng nih lo genah sampai. Oh, ya, Walah jauh Wahyu cuplis. Lha ya, iya <laughs> kok dadak lali to, Pak, Pak. Ayuh. Aku ne Tapi USB ini Bu, ora kirim. Ya pancen aku sing salah kuwi. Aku sing luput. Sepuroni ya bune. Seprono seprene aku urung iso gawe bunga yatimu Urung iso gawe sejatrane keluarga. Yo, pancen penggaweanku yo, me, tukang resik resik kuburan bunyi. Yo karo peni wedus wedus titi panitongo tongko kai. Oh cuma ngingono pak Kok kayak sinetron wae Aku kilo rasa susah belas, aku kilo marem, kilo senyum kilo pak ne. Aku kilo tuwe tuwe suwak loh pak Ilang gatelé karek pun lele karek yang aku tak lah, lah pak nih, pak aku nih. Oh, lah. Kere -kere alek, manis eh. kilo model mukisut hahaha <laughs> <laughs> Tiga suruh FM. Selamat malam, sahabat kreatif. Senang sekali berangan batu barat bisa menemani kamu lagi di gelaran <tuk> ya, nah, <tuk> mulia loh, aku, so. so. aku tambah sakjam masane PS1 warung pangku ngono iki iki enak pamir neng jowo lah, Cepat! Cepat! Utang stubimpimah! Untuk sampai tersorong. trus Черnya tobat atau prioritas udang Begitu saja kemampuanmu, kawan Pantas Mana kesombonganmu yang kau surahkan ke telingaku tadi, ya? Yo, yuh, babi yuh Misu Misu Kata itu Memang belum ada di voketku Tapi aku yakin Itu adalah kata yang tidak pantas Menyambut seorang tamu Maka Dengan senang hati akan ku sempurnakan kematianmu <mulai> Siapa kamu? Hampir. Aduh. Eh, nyamuk melu-melu. Aku ingin bantu. Sabar. Yang di sudut biru sabar dulu, aku tampang <mulai> kondisikan yang di sudut merah. Oke? Sabar dulu, sabar. Apa kui? <tus> Hampir. Hampir. Hampir. Hampir. Hampir. <tus> atasane aku paham aku. Atasane ya. Ah ah. Xiao Shen Bing Bao Yan ni ho ma, ma ho ni goblok weh. Iki pampir impor teko barat. Duduk kok mandarin bosku, bosku mandarin. Ya malah pampir manda, duduk pampir mandarin. Duduk pampir barat. Mangkane kok orang ini ka ya. Ih, iki ngawur mesti an. Terus kok enak masalah apa? kalau pampir impor iki ada masalah opo? Iki. terus, engko tak cetani. Heeh. Ajaran sih, dari perubatan ada? Oh, raiso, raiso, Aku kudu ngerti dulu masalahnya. Ada apa? Pelilak-pelilik... Pelilak-pelilik? ...kita itu. Ajar! Seperti aku, aku tidak ada urusan. Seperti masalahnya yang pelilak-pelilik kita itu, aku tidak urusan. Eh, excuse me. Sokak nih, kita jadi bertengkar apa enggak nih? Hello? Sabar, sabar mas ya. Sabar, pemanasan dulu aja. Pemanasan dulu aja, tak masalahnya kita tak gendahnya dulu. Plelak pileta itu aku moh koyo cah desa ae gelut mergo plelak pilek ita itu moh aku moh ngene par Masalahe bocah iki ngelokne kowe ireng <laughs> Kowe ngelokne aku ireng Heh <laughs> Kowe ngelokne aku ireng Tapi <laughs> <laughs> kan. kan aku podo ireng Berarti kan aku ndak boleh marah Aku tidak marah, aku Marah, Toh Moh Marah, marah, moh mo. marau, marau, marau. Moh, moh Marah, marah, marah, moh Moh, moh, moh Moh, moh, macam apa ini? Teman anehmu itu sudah mengutarbalikan fakta Mengutarbalikan fakta? Apakah seperti ini? Sifat penghuni negeri ini yang katanya ramah tamah? Duk Kau, impor ngerti apa? Karena negara, kok mengerti negara saya tidak ingin mengerti negara saya Gue, ini tenan gue lagi masalah tenan lagi sensitif dan mudah tersinggung fakta kedua pancen kaki cangkem gue Demit barat demit impor kurang ajar nyapokir ini araf jajanan koro aku nek serampangan menyalahkan orang lain menilai orang dengan hanya persepsi bukan dari fakta dasar picik fakta ketiga nisoh aku nesut tenan lagi kurang ajar tenan gue aku rating nesut tenan lagi aku macam-macam garun koro aku gue Harusnya aku yang harus marah padamu. Dasar makhluk berselimut putih. Tiba-tiba kau menyerangku. Apa salahku? Pokoknya salah. Dasar makhluk bersayap. Anti kerut, anti bocor. Roti kempit. Ya tidak bisa begitu. Ini kan negara hukum. Tapi kandangku kudu manut aturanku. Woi wiswani kata ini tenang gue, ajar tenang gue aku tidak menghina negaramu aku hanya miris dengan perilaku manusia semacam kalian eh, blok ke blok blok aku ini demit ini yang indonesia demit duduk menung saya blok bodo eh, coba coba siapa kamu? nyon, nyon, nyon, nyon nyon, nyon, nyon ketuk yang sama saya kamu bagian dari mereka? kita sampean saya waduh urat ikak apa mas lo rawunto sama saya mas surat bah. bah iki harap gelut si tomboh si tomboh sabar iki masih kita ikwas tas perjalanan jauh yo mas yo oh mas terlaku atas sama numpak abo jalan kaki tenango bariki awakmu tak urut Sabar, ini ora perkorau rute ya Mbak. Aku ini kadung gitem -gitem iki gelut, emosi misalnya aku. Sabar, oh sabar, oh si. baru, sabar. mas. Uh, Sampaian murab mas. Wad, What, wad si, si. Eh, se, uh, se, Yes, madep len. Aiy, cek yes, cek yes, yes. gini gini Pak Kondoi. Kau oh, marah ya, potong basen ini. Ini tangannya ini. Kemongkur. Seperti seperti ini. Yes yes Kakek. yes yes yes. Ini gini yes yes. Misoh miso miso misoh. misoh. Harap gelet tuh malah wot tipi ya, tumbah, mbak. Mba. Jembung goblok. Awak muka nuwi sering tak omong itu. Ojo gampang emosi sampean Tangi mas. Mas vampir. Sak jani sampean nih eh, senjata ngerti jowo. Sebenarnya sampean itu siapa toh? Perkenalkan. Saya Vandernek. Ngek Hampir backpacker dari Eropa Saya datang dengan damai Hanya untuk mencari keindahan senja di negeri ini Oh alah. Mas Ngek Terus tadi kok bisa bertengkar sama Itu Geblong itu gimana ceritanya Lepaskan tanganku kakek Saya juga tidak tahu Tiba-tiba dia menyerangku aku hanya ingin menolong nona cantiknya sedang terjatuh oh cantik tadi oh, oh, bilang cantik. cantik terima kasih mas ngeganteng ini kek buat kakek oh gak usah mas gak oh. usah aku tadi mijetin mas itu ikhlas ternyata benar di negeri ini masih ada orang yang ramah tamah gak oh. usah gak usah gak usah mas oh. usah. aku ikhlas nolongi sampean mang. tapi kalau mas memaksa yang enggak apa-apa kok kebetulan di rumah juga belum nempur laos jahe merico habis tapi ini halal kan mas? saya ikhlas kayak. dan ini uang tabungan saya bukan dari mencuri Alhamdulillah ini lomblong, ini lomblong per yeah. ini lom, demit lu waris sangon ini loh ah. Berarti awak musim salah belum? Minta maaf. Wong lek wis kadung ngelek duit ya mesti ngono kui. Yowes. Ampere. Maafkan dah mbah. Saya juga minta maaf. Sudah mengganggu keteteraman kalian di sini. apa-apa mas? Udah apa-apa. Udah apa-apa. Udah apa-apa. Udah apa-apa. apa-apa. eh apa-apa. berarti apa-apa. Udah apa-apa. Udah apa iki cemburu sama Jessica jijik ya mu, aja Anu cemburu tuh karena aku cemburu ihhhhh aku <tuk> sadar kamu rupamu kayak apa tapi tenang Nona cantik jika dia tidak mencintaimu biarlah samibar ini yang menerimamu cocok aku harus sampean ayo ganteng eh. kodoh abangnya orang-orang panjang woy ya aku seorang yang sayang sop mengerti sop berubah pikiran belum wanita itu ingin dimengerti belum bukan janji manis yang belum pasti <tuh> kakek anak senja juga <tuh> aku anak suruh pecinta cantik holo aku tahu kecelakaan memang membebaskan luka tetapi ada yang lebih parah lagi yaitu batin yang tergores oleh cinta Cilemali, si, Cileungsi, mm. mm. Cileungsi, macem belum jalur ngapura ya. Mungkin mm. aneh, bis kayak loro hati ini sampai acah juga. Enggak, pokoknya mas, mas, bis tak maafkan lo, ya deh. Laras, laras, laras. Tenang, mas. Oh, kenapa nih? Oh, omek. Oh, alamku. terus, terus, terus. personal. Terus, terus. Ya, ya ya terus. mas, co-gampang emosi miso mtf duh ya. <tuk> <tuk> akan kusempurnakan kematianmu <tuk> Yeah. lagi <laughs> <Nani> belum? <What? laughs> <laughs> <laughs>